Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan? Apakah kau percaya tentang kondom Sebagai satu cita-cita Apakah kau sangsi dia sebagai lelucon Yang memanjakan burung Indonesia padamu selamat pagi Dan halo Apa kondom itu pernyataan cinta Atau hanya dus Yang mengharukan Punyakah kau mata dan kuping Apa dewa tidak murka pada Orang menyatakan cinta lewat bunga Lewat senandung, lewat sajak Aku menyatakan cinta lewat apa Jika bukan lewat kondom Apakah kau percaya tentang kondom Sebagai satu cita-cita Apakah kau sangsi dia sebagai lelucon Yang memanjakan burung Indonesia padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom, sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam, bisawa wallahu alam bisawal wallahu alam bisawal indonesia padamu selamat pagi